Yo minasa, ogenki desu ko. Ore wa Tio desu. Welcome back on Mahwot YouTube channel. Nah, kalian tahu kan box 2 ini tulisannya sama ya. Saiko, saiko. Nah, kira-kira yang bakal gue bahas apa nih? Ya, Ori versus Kawe. Oh ya, bener-bener deh. Jadi Seiko yang sekarang lagi populer ini Kawinnya makin marah Panik gak? Panik nggak Panik nggak nggak usah panik Santai aja Makanya sekarang gua bahas ya Ya Seiko 5KX Ya Atau SRPD Series Hulk Keren gak? Keren nggak Keren lah Appreciate dong <laughs> Keren gak? Keren banget dong. Lihat nih warnanya. Ya gak? Lihat nih. Udah lumayan presisi ya gak sih? Oke. Okay. Wah talinya juga keren. jubile eh kok jubile Bukan. Oysternya solid men. Tuh kan. backcase lihat dong. Wah mirip banget. Eh, keren. nih asli keren. Gue bilang keren banget. Gue bilang keren banget. Gue nggak perlu sebut lah, kalian pasti udah tahu ini ya. Terus, bedanya apa sih yang sebelah nih? Cara bedainya ya, dari warna dari sini aja kalian udah tahu ya. Yang di sini warnanya jauh lebih cerah dan lebih tipis. Bedanya, kalau yang di kiri yang SRPD63 itu warnanya jauh lebih bold dan finishingnya jauh lebih halus nih. Lihat di sinarnya, ini juga udah beda ya, dari segi color. Painting logo ya, painting logo yang di sini konsistensinya lebih nggak rapih ya. Tulisan Seiko nya, font Seiko nya yang timbul itu juga nggak nggak terlalu rapi ya. Terus logo Seiko 5 nya yang modelnya kayak Superman itu, itu juga lebih terkesannya tipis dan agak pudar ya. Lalu untuk marking nya yang warna gold itu juga nggak terlalu padat dan terkesan lebih tipis dan untuk chapteringnya sendiri ini gue bilang udah lumayan rapih, tapi tetap ada detailing yang enggak didapat yaitu di warnanya ya bedanya sama yang ini kalian lihat sendiri untuk warna goldnya jauh lebih mateng ke, uh, lebih ke arah copper ya dan sogo logo Seiko 5-nya sendiri tuh lihat. Jelas banget, jelas dan dia bold walaupun dia nggak timbul kayak logo Seiko-nya ya. Tapi logo Seiko-nya sendiri size-nya sama konsistensinya dan warnanya kelihatan lebih jelas dan rapi tuh lihat. Dan untuk warna green dial-nya ini sesuai sama green dial waktu pertama kali Seiko ngeluarin uh, pasukan hijau yang sempat mempopulerkan si sumo hulk spb103 ya jadi dia dark Green tapi kalau kena cahaya itu dia pantulannya akan lebih punya daya tarik sendiri sih nah terus yang membedakan lagi di uh, second hands nya kalau second hands nya mungkin dari kalian ini kelihatan putih ya tapi kalau dari sini ini kalian lihat nih jarumnya juga warnanya gold ya atau copper gold. Nah, kalau yang ini, ini warnanya putih, ya. Hands nya warnanya putih, ya. Seperti kalian lihat sendiri, warnanya putih itu yang membedakan. Kalau untuk back case-nya, wah, sama rotornya, hampir sama, hampir sama. Cuman, lagi-lagi bedanya adalah di sini konsistensi tulisannya ya logo seiko nya terus logo eh, apa tulisan grafir yang ada di pusat rotornya ini itu semuanya terlalu bold dan nggak rapi konsistensinya nggak ada ya tulisan logonya jauh lebih rapi terus ketebalan konsistensinya ketebalan tipisnya ya jadi di sini juga ada markernya ada marker tulisan yang di pusat rotornya tapi bener benar tipis konsistensinya oke kerapihannya juga oke ya pokoknya beda walaupun ini kelihatannya remeh tapi setelah ada KW nya kalian pasti juga udah tahu bedanya ya buat kalian yang mau mengadopsi si Seiko 5 ini usahin kalian beli dari store-store yang mungkin reputasinya sudah terjamin contohnya kalian kalau misalnya mau nyari ini kalian bisa langsung ke website jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com intinya kalian belanja dimanapun mau di marketplace atau dimanapun selalu cari info yang lengkap dulu ya mending kalian uh, cari dulu risetnya bagus sabar sambil nanti kalau kalian beli jadi nggak kalian nggak salah beli kayak gitu ya jadi ini tadi yang udah kalian uh, yang udah aku share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 terus yang lain dia punya day and date display itu salah satu ciri khas dari kaliber 4R36 oke okay guys I think that's all for video kali ini yang membahas tentang Ori NKW semoga membantu kalian juga yang baru mau mengadopsi si makhluk ini ya. kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komen ya, nanti dengan senang hati mimin akan jawab kayak gitu, ya oke okay, everyone, buat yang masih mau browsing-browsing di website kita, silahkan buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe, ya terus kalau udah subscribe, jangan lupa loncengnya, karena di tayangan-tayangan berikutnya mungkin gue bakal mengusung surprise-surprise buat kalian, kalau yang orang lama pasti udah tahu deh surprise-nya apaan oke okay? I think that's all everyone, see you on the next video, have We hunting and happy shopping at jamtangan.com. Bye.